Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada informasi penting banget ya untuk warga Konoha kali ini info dari Indosier Alhamdulillah Bunda Lesti masuk di ajang The Academy Social Media Awards 2022 dan tentunya masuk kategori juri terfavorit Lesti ke juara persahabat ya Tentunya masuk kategori juri terfavorit, wajib dukung, wajib voting persahabat ya. Kita simak mekanisme untuk The Academy 5 Social Media Awards 2022. Lewat SMS, kalian harus ketik DA spasi kode SMS kirim ke 97288. Dan untuk di aplikasi video, vote di aplikasi video masuk ke... Halaman video games gratis untuk Instagram. Like salah satu foto kategori juri terfavorit di Instagram Indosiar gratis untuk Facebook. Like salah satu foto kategori juri terfavorit di Facebook Indosiar gratis untuk Twitter. Like salah satu foto kategori juri terfavorit di Twitter Indosiar gratis. Periode voting The Academy 5 Social Media Awards 2022 dimulai pada Jumat 20 November sampai dengan Jumat 2 Desember 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai hari ini persahabat Tiagas ke semangat untuk warga Konoha Bismillah mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memenangkan untuk di ajang Social Media Awards 2022. Untuk berikutnya juga persahabat info penting dari Ayah Kejora. Ini baru saja menginformasikan bahwa lagi-lagi ada akun palsu, persahabat. Di akun palsu Ayah Kejora. Jadi hati-hati untuk semuanya, persahabat. Jangan salah follow Ayah Kejora. Baru saja menginformasikan ada akun palsu, persahabat. Dia ya. itu akun Instagram Ayah Kejora, persahabat. Jadi untuk warga Konoha selalu waspada dan selalu untuk mendukung idola dan keluarga besar. Kemudian juga perlu perhatikan, vitamin bahagia pun kita dapatkan Masya Allah, luar biasa. Kira-kira Papa Bi dan Bunda Lesti ini lagi ngapain persahabat yang memakai helm dan memakai jasujan? Aduh Masya Allah, ada yang tahu nggak kita pada mau ngapain kata Babaji itu Masya Allah? Selalu menunggu kejutan, dan pasnya selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar Kita lihat juga di postingan ini, ada kalimat caption yang dituliskan oleh akun Kak Rosa, 24 lar Mau main apa mereka pakai jas hujan plastik kalau di Depok di lampu merah itu 10 ribuan katanya tuh ya Hingga komentar pun tentunya banyak juga diberikan Di antaranya dari akun Instagram, Cianescorellin0075 mengatakan, saya tidak kenal keduanya tapi merasakan mereka seperti anak-anak saya sendiri ketika rumah tangga mereka ada badai badan saya lunglah ringan dan gak tahu mau ngapain kalau mata gak berhenti menetes dimanapun saya duduk Alhamdulillah sekarang mereka sudah kembali bersatu semoga badai kemarin pertama dan terakhir amin doakan terbaik ya kita lihat juga bersahabat dari aku Rina F27 mengatakan juga di kalimat komentar Masya Allah senangnya melihat mereka bahagia tertawa lepas bersama teman yang benar, teman sehati. Ya Allah, coba aja LE LA aktif lagi ya, kita bisa lihat vlog selama liburan mereka kangen. Semoga Leslar dan LS segera bangkit dan bikin karya yang terbaik mereka, amin. Doakan selanjutnya yang terbaik. Kemudian juga persahabat ya cindukan sebelumnya, aduh makin aur-auran aja nih persahabat ya. Idola kesayangan kita Masya Allah luar biasa akhirnya bukan dagangan dan endorse persahabat ya Tapi tentunya kita melihat vitamin disuguhkan langsung oleh Bunda Lesti Kejora Masya Allah persahabat ya Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu sehat dan mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan tentunya perlindungan dari orang-orang yang tidak baik